Atlet cantik yang satu ini bernama Sheila Bernadetta adalah atlet voli putri Indonesia yang lahir di Bandung pada 31 Oktober 1999. Diketahui bahwa dia memiliki darah keturunan dari Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu. Sheila Bernadetta memiliki ketertarikan terhadap dunia voli sejak ia masih kecil dan memilih untuk menekuni cabang olahraga satu ini. Prosesnya dalam menekuni olahraga poli terus berlanjut hingga tahun 2017. Pada saat itu, Shella Bernadetta direkrut oleh tim Jakarta Electric PLN. Ia turut berkontribusi di balik kemenangan Jakarta Electric PLN pada kompetisi Proliga 2017 lalu. Shella Bernadetta pun pernah memperkuat timnas voli putri Indonesia dalam ajang SEA Games 2019 yang berlangsung di Filipina. Ini, Sheila Bernadeta tercatat sebagai atlet voli yang tengah membela klub Bandung BJB Tanda Mata. Ia juga berpartisipasi dalam Bandung BJB Tanda Mata meraih gelar juara pada kompetisi Proliga 2022. Selain atlet voli handal, Sheila Bernadeta ternyata juga seorang TikTokers dan aktif membuat video di TikTok. Ia pun cukup hits di aplikasi video singkat ini. Bahkan kini jumlah pengikutnya telah mencapai lebih 289.000 followers. Berikut ini video-video yang ada di akun TikTok-nya Sheila Bernadetta yang akan bikin kamu gemes dan senyum-senyum sendiri melihatnya.